Mendengar penjelasan dari ahli tarot, ibunda Bilkis berseloroh bahwa dirinya tak bisa menjalin hubungan dengan Ivan Gunawan. Lantas, seperti apakah informasi selengkapnya? Mari kita simak sama-sama, hai sahabat admin. Sebelum kita melanjutkan informasi kali ini, jangan lupa subscribe channel Gudang Selebritis. Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, like, share jika kalian suka info kali ini. Ahli tarot Marcel Wen ikut meramal hubungan antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Lewat kartu tarot miliknya, Marcel Wen mengatakan bahwa antara Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting telah terbangun kimistri yang kuat. Dirinya juga mengatakan bahwa akan ada kabar gembira dari Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Sebelumnya Marcel dan rekan artis meminta Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan untuk memilih salah satu kartu tarot. Ini spesial, karena yang nunjuk itu Igun sama Ayu, ucap Marcel, sebagaimana dikutip Pikiran Rakyat depok.com dari kanal YouTube KDI. MNCTV pada 25 Januari 2022 Sang Ahli Tarot pun memperlihatkan kartu pilihan Ayu dan Ivan Gunawan ke kamera Ia mengatakan dari kartu yang dipilih tadi menandakan akan ada kabar gembira Ini kalau aku bilang ini ada kabar gembira Sambungnya, Ia mengatakan kartu bergambar lumba-lumba Itu menggambarkan hubungan Ayu Ting Ting dan Ifar Gunawan saat ini Ini aku lihat kemestrinya dapat banget Ini ada lumba-lumba yang keluar, lagi loncat Ini artinya akan ada kabar gembira, jelasnya Dirinya mempertegas bahwa kedua artis tersebut memang memiliki hubungan khusus dan akan memberikan kabar gembira. Ini karena mereka nunjuk berdua. Berarti kabar gembiranya ada kaitnya dengan mereka berdua. Ada kimstri yang saya lihat ungkapnya. Mendengar penjelasan dari ahli tarot, Ibunda Bilkis berseloroh bahwa dirinya tak bisa menjalin hubungan dengan Ivan Gunawan. Mohon maaf nih, kita nggak bisa jalanin tanpa restu dari Kanjeng ratu, kelakar Ayu Ting Ting, tentang hubungannya dengan Ivan Gunawan. Itulah kabar terbaru dari Gudang Selebritis. Admin pamit dulu, bye-bye.